Dan banyak orang yang uh, juga datang ke kita ke Ikra nanya tentang digital marketing ya dimana tadinya orang datang nanya tentang digital marketing. Halo, bro. Siap. <SILENCIO> Kakar bro. Sehat sehat. Di mana nis? Lagi di kantor. Wih, udah mau mobile udah bisa care. udah bisa menghirup udara segar. Gue itu kerja di perusahaan Gimana hmm. namanya? Hmm. Namanya Mero. Okay. Mero. Mero. Mero. Mero. itu CDP Customer Data Platform gitu. CDP Customer Data Platform Mero. Customer Data platform. Jadi okay. kantor kantornya itu di Singapura. Eh huh? uh, apa? Research and development-nya di Ceko. Di Ceko. Cek. Jadi HQ-nya di Singapura, R&D di Ceko, oke okay. Terus ada ada beberapa kantor South East Asia di Indonesia ada, di Filipina ada, gitu. Indonesia, Rivek Edrus. Ya konsultan sekarang. Konsultan, oke. Okay, jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang digital dong, pastinya ya, Di bidang digital, digital. di bidang data, <laughs> oke. Okay, namanya customer data platform. Iya. Yeah. Namanya ini ya. Uh, mena apa unik ya namanya itu dari apa namanya, namanya itu dari bahasa Jepang meiro meiro itu bahasa Jepang oh. artinya labirin bro oh labirin ku pikir itu nama nama mantan lo kan <laughs> <laughs> labirin kenapa labirin gitu kan hmm. soalnya pada saat lo bekerja di digital marketing digital marketing kan tiga ya hmm. uh, digital marketing itu tiga tiga itu artinya uh, real time hmm. marketed sama Masih, ya kan? masih boleh tiga ya. time. Fondasi yeah. itu fondasinya, fondasinya di kita menurut nah, gue. Nah, ini, ini menurut orang yang tepat karena Rizki ini udah malang melintang ya kalau tadi gue bilang veteran. <laughs> <laughs> tapi veteran kalau veteran cocok Kalau veteran udah nggak perang lagi ya, tapi eh uh, ini udah masih dari berang. Masih, berang, ya. masih perang ya, perang masih masih jadi apa udah jadi jenderal lah sekarang ya. Ki boleh cetak Ki Sekilas hmm. tentang Loki buat yang belum tahu nih. Oke, okay, jadi eh, uh, gue start digital itu dari radio, sebenarnya gue sama sekali bukan orang digital zaman itu. Radio ya, gue ya, hmm. kuliah sastra, sastra Prancis, UI, terus hmm. ngeband, ngeband, ngeband, kemana-mana, recording, recording, recording audio gitu. Jadi, sound engineer segala, segala gitu kan? Uh, terus uh, masuk radio, kemudian ke digital apa yang sama dari dari dari sebagian macam itu adalah uh, adaptasi eksplorasi sama adaptasi people who can adapt gitu kan dia bisa survive gitu kan I see. Nah, kenapa kenapa digital dan uh, dan ceritanya gimana gitu hmm. dari dari pengalaman, pengalaman itu gue, cuman, gue suka nyoba hal-hal yang baru terus yang kedua uh, ada data in ada data out Say, misalnya nih, gitu di recording ada audio input, kemudian hmm. ada audio output, gitu kan? Kalau di kita recording tuh kayak gitu ada audio input, ada audio output. Jadi suara masuk keinvara diolah di komputer, jadi output gitu kan? Nah, itu sih kesamaannya digital juga ada input, ada output gitu kan? Jadi ya. sebenarnya enggak bukan dunia yang... ya, secara framework sama ya, ketertarikannya ya. ada, ada, ada benang merahnya. Lah. Mm. apa yang ter ke situ ya. Gitu. Jadi terjun digital pertama digital agency uh, habis itu ada agency Terus ke Facebook partner namanya Combi si. dulu waktu tahun itu Combro oh, tuh. Saat, tahun, 2012, nah, 2012. Si, tahun 2012. Itu benar-benar benar-benar masih, masih padang ilalang ya. Ya iya. masih nah, lah. Entahlah di mana itu. Ya terus uh, pada saat itu kalau mau bikin iklan Facebook, iklan hmm. Twitter gitu, belum ada iklan Instagram waktu itu. nggak ada terus ya. kontaknya harus ke ke Komli. Jadi oh oke okay. itu ada ini ya, ya mau kerjasamanya. Hmm. jadi Twitter uh, Komli itu di only Twitter partner Indonesia. pokoknya semua semua pengen bikin iklan Twitter waktu itu belum open, masih harus ke Komli gitu terus habis itu ke Google Partner hmm. namanya Gopher waktu itu sekarang ganti nama namanya ID Works itu hmm. Google Google Premium Partner ngerjain advertising buat platform Google you name it, YouTube Ads, you name it. ads, ads di GDN Google Analytics Inilah. berarti kalau bisa bilang lo adalah orang di balik Ya, iklan-iklan itu dari zaman dulu ya. Sebagian. Sebagian sebagian dari iklan-iklan itu zaman dulu. Nah, ini pelakunya nih. Saya <laughs> so, akhirnya kita bisa banyak nonton iklan hmm. kecap di tengah-tengah, tapi bagus gitu kan. Ya. Ini iya, kayak gitu. Terus, habis dari itu pindah ke brand side. Brand side, pindah ke Indosat. <coughs> Indosat Indoor sempat pernah iya. per di korporat juga berarti ya. Sempat di korporat. Uh, megang divisi e-channel development, hmm. e-channel development itu waktu itu lagi zaman-zamannya e-commerce kan gitu, yang hmm. mulai e-commerce. Ya, habis itu uh, bikin platform e-commerce sendiri buat Telco, buat jual produk-produk Telco yaitu bundling lah, yaitu prepaid lah, yaitu postpaid lah gitu. Terus bikin sistem di dalamnya. Kemudian lebih terjun lagi ke e-commerce enabler, e-commerce enabler. Um, namanya uh, soal elektronik, salah satu produknya gitu di Tokopedia, rame di Shopee, rame di Bukalapak, rame. Gitu. Namanya ene kan? Iya, gitu. benar namanya Igo Go Hub. Habis itu baru ke, ke Mero ini gitu. ya. Kita gitu, itu jadi ini gue mungkin kenapa juga tertarik bahas lebih dalam sama lo. ini kita udah. Kemenan cukup lama Ki ya, ini Rifki ini udah bisa dibilang ya, kalau perihal digital gua pasti nanya Rifki lah, gitu kan Kalau nah, perihal nah, analitik, gue nanya, nah, ini dia. Nah, bahkan kita sering ketemu ya di beberapa nah, di beberapa kondangan lah, ya kondangan, kondang, Wah, serius Ki, wah Dan ini akhirnya antara dunia digital dan analitik makin sering diketemukan lah Oh harus, iya, kan harus. salah satunya measurable itu tadi gitu. Iya, salah satu yang tiga pilar tadi kan ya Iya, gimana caranya bisa measure kalau nggak ada Benar, benar, benar benar Nah, uh, yang gue lihat sekarang Ki, banyak karena mobilitas terhambat, jadi gitu ya, dibatasi yang new normal sekarang hmm. Itu banyak orang tiba-tiba jualan Ki Ya kan, okay. jualan online. <laughs> gue juga ngeliat, wah waktu gue kosong nih, gue bisa jualan apa? Mungkin orang-orang begitu ya. Hmm. Di samping untuk ada ada beberapa kebutuhan lah ya untuk orang nambah income dan lain-lain dalam situasi hmm. sekarang. Nah akhirnya makin ramai lagi. Sebenarnya digital marketing kan udah ramai, ya. makin ramai lagi dan banyak orang yang uh, juga datang ke kita ke ikrar nanya tentang digital marketing. Ya dimana tadinya orang datang nanya tentang digital marketing. Nah. Ini mungkin sesi yang kita bikin uh, khusus buat ngulik tentang uh, digital marketing dengan data lebih dalam lagi. Oke. Okay, okay. Siap. Kita udah ini sering, iya, data ya. Kita udah sering-sering okay. lihat tentang uh, SEO, ya, mm -hmm. SEM. Itu kan pembahasan digital marketing biasanya, kan, ya, yep. Atau tentang ads iklan. Nah, ini ada satu satu terminologi yang sebenarnya nyambung sama apa yang lo kerjain sekarang ya hmm. uh, customer data ya customer data customer okay. journey ya customer kalau di, di, di dunia analitik ya, yang nyebut customer analytics, customer segmentation hmm. uh, customer 360 pakai data-data internal data-data <coughs> data transaksi customer sebelumnya kita bikin pola hmm. kita bikin produk recommendation tapi yang gue lihat ya iya antara orang digital orang ahli orang marketing lah Ya, orang, orang hmm, agensi ya. Ya, sama, ya, sama orang infrastruktur, sama orang, orang data tuh jarang nongkrong gitu, <laughs> itu, <laughs> jarang nongkrong. Ini kita Makanya, nongkrong. <laughs> nah ini kita kebetulan nongkrong. Jadi, okay. gue tuh sering lihat ada istilah DMP, DMP kalau di, di bahasa digital marketing kan data, data manajemen platform, manajem platform, yang dipakai ah. buat ads, ya kan. Tapi di orang data, ketika ngomong data manajemen itu adalah kotak-kotak data warehousing. Ya yeah, Hub of data yeah. buat orang naruh data sales, data operation, <coughs> dan lain-lain. Mm. Dua teknologi hampir sama, tapi total different, ya kan? <laughs> nah, ini yeah. yang yang yang gue sangat ingin mengenalkan ya ke anak-anak yang bermain di bidang data, harus paham nih, dunia digital. Nah, kayaknya gue coba ngulik sama sama ahlinya oh, nih, yeah. ya kan? Yep, yep, nah, gue mau coba masuk, Ki, sebenarnya, karena challenge di bidang analitik yang mungkin bisa dijawab juga di bidang data ya eh, di bidang hmm. digital ya di bidang analitik yang paling sulit itu adalah mengintegrasikan data nih oke okay. ya kan dimana pada saat ya. masuk kita membangun analisis kadang datanya tersebar di mana-mana ya kan nah ini gua tanya soalnya kalau nggak salah nih bahasnya kalau nggak salah adalah garbage in garbage out ya garbage artinya. in garbage out ya <laughs> di, di dunia digital kayak gimana ki up, apa up, up, up, up, terjadi hal sama nggak atau lo ada, ada ada solusi atau ada hal yang bisa di share Oke. Okay. Jadi sama sebenarnya kan digital itu kan tiga poin itu tadi ya, measurable, targeted, sama real time gitu Dan itu bisa dilakukan di digital nih. Nah, analytics pun juga should nya sama gitu. Digital tanpa yeah. analitik itu itu useless gitu. Apa yang yeah, mau yeah. dilihat gitu angkanya gitu kan. Nah, performance-nya ya. Yeah. Uh, yeah nah kalau misalnya nih gitu di digital di uh, digital kalau dikombain sama analytics ya apa yang dilakukan di digital dibaca uh, dibaca analitik dibaca datanya buat bikin perform buat bikin uh, apa performan selanjutnya jadi lebih bagus gitu kan jadi exactly klien functioning, Dan, kan? ah, functioning <laughs> gitu kalau ada datanya buat apa nih yeah. nah uh, kalau di kalau di tadi Eh, uh, lo mention kan hmm. kalau di analytics ya, garbage in, garbage out gitu Lo, uh, ini data integrasinya dari mana? Benar, bersiapa enggak datanya? Ini mau, yeah. ini apa? Eh, uh, kayak gimana gitu kan? Anasli, gue baru, baru baru tahu ya, kayak gini. Nih, beberapa saat sekarang gitu. uh, yeah, yeah. karena kita, ini, Nikolat, <laughs> ya, nih internet Iya, internet Makin-makin makin internet internet internet internet internet internet kalau di internet internet internet internet internet Uh, semakin banyak apa ya? Semakin banyak platform-platform yang uh, yang digunakan oleh marketer untuk apa ya? Untuk mempromot kan promot ya? Marketing promote. kan gitu. Untuk mempromot produk atau servisnya gitu. Nah, okay. saya misalnya nih gitu. Kita kita tahu beberapa platform yang yang yang yang terkenal. Facebook, Google, okay. Instagram uh, Ad Network eh TikTok sekarang, TikTok ya, TikTok, TikTok ini ya beda geng sendiri ya, iya, Facebook, tapi, Instagram, tapi, ya. Tapi, tapi tapi ada, tapi ada, tapi oh, ada. ada. dengar dia baru-baru hmm. baru bikin uh, TikTok for Business, ada tenan-tenan. TikTok ternyata, for ya. Business Tidak itu buat, ik <laughs> <i> <laughs> <laughs> buat iklan ya. <laughs> <laughs> <laughs> Buat iklan ya Nah itu aja dari platform yang gue sebutin tadi wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, belum lagi yang retargeting, kayak Kriteo, kayak Salesforce, kayak eh, belum lagi CRM tools kayak email marketing, hmm. uh, Mailchimp, um, belum lagi apa uh, search marketing, SEM, yeah. SEM, di browser ada macam-macam ada, ya. ada email marketing, ya email marketing macam-macam macam, platformnya macam-macam dan itu bergerak di berbagai macam Uh, funnel, ada yang bermain di upper funnel, gitu buat awareness, engagement, ada yang bermain yeah. di consideration funnel, middle funnel, yeah. gitu, recommendations, gitu. Ada yang bermain di lower funnel buat conversion, gitu. Oke. Okay. Ya, platformnya udah macam-macam, yeah. ya. Nah, problemnya es digital marketer, nih gue pengen, pengen data, dapat data holistiknya, gitu, mm. dapat data penuhnya, itu butuh analytics, kan? Betul. Butuh dong gitu channel mana yang bagus buat upper funnel, channel mana yang bagus buat middle, channel mana yang hmm. bagus buat uh, apa, buat lower funnel gitu. Nah, uh, problem di gua adalah datanya kadang-kadang silo, semen. saya so, Silo. Jadi data Facebook ya data Facebook nih gitu. Iya, yeah, maksudnya. Data Jadi Google ya data Google gitu. Kemudian data programmatics programmatics data TikTok nanti data TikTok gitu. Berarti gue masih meeting ngumpulin semua orang nanya ya. <laughs> oke, okay, Facebook gimana uh, mana? Atau ayo udah kirimin gue report deh. Hmm. Kemudian gue bikin Excel sheet yang panjang yang macam-macam gitu. Buat yeah. Itu pun juga masih ngeliat di di depannya doang nih gitu. Oh, oke okay, paling bagus email marketing gitu. Iya. Yeah. Tapi email marketing nggak akan works tanpa awareness. Iya yeah, dong. Iya yep, benar. So you... yang, yang which artinya, yang which artinya Facebook sama Instagram mainnya di situ gitu. Iya. Yeah. Nah uh, Facebook sama Instagram gak akan works kalau nggak ada consideration yang which kita ada search di situ gitu. Iya. Yeah, baru makasuna. sampai ke panel, baru sampai ke email marketing nih gitu. Yeah. Iya. Nah, terus masuk tuh mulai bersinggungan, nggak boleh bersinggungan sih. Begitu data-data itu masuk. Analytics masuk, gitu kan. Jadi masuk, oh, okay, reporting dibutuhkan. Iya, yeah. reporting gimana, segmentasinya gimana, ini atribusinya apa, gitu kan. Ini gue ngasih, ngasih performance ke mana nih? Ke Facebook kah, apa ke email marketing kah, gitu. Baru ada metodologi, uh, apa, first click attribution, ada last click attribution, yeah. ada dynamic attribution, banyak, gitu kan. Banyak banget, iya. Yeah. Nah, terus, uh, itu, itu, itu, PR. Oke, okay. to buat context, ini tadi lo mention beberapa retargeting, terus attribution, yang kemarin gue juga sempat bahas beberapa hal tentang attribution, bikin model ya. Jadi kan kalau misalkan kita ngomong attribution itu kan uh, dipakai oleh ya either Google or Facebook ya kan, buat bikin look like model atau mungkin istilahnya pakai ya... Custom audience. Custom audience, ya. Yeah. Mm. Dibilang layar kan, kalau dari data, teknik, uh, mereka mungkin pakai, let's say, machine learning, ya. Yeah, mm. Untuk bisa mempelajari dan membuat pola, sehingga di-deploy balik, dia bisa cari audience yang sama. ya yeah. kan. Mm. Jadi ada yang datang ke website kita, atau datang ke website klien, mm. uh, customer seperti apa, dia ngikutin tuh. Ya yeah, kan, ada concept targeting. Mm. Yeah. Terus tadi, juga sempat kita bahas DMP, Ki. Ya. Yeah. Mm. Boleh cerita nggak sih gue pengen tahu juga sih sebenarnya secara struktur tuh ada apa sih ada DMP ekosistem aduh, okay. terus oh, ada ini, ini panjang ceritanya ada di DSP SSP loh ada DMP ada SSP terus, ada uh, apa terus ada lagi siapa di yang CDP itu di mana tuh oke okay. uh -huh. Eh, uh, aduh, gimana? <laughs> saking, saking lu pengen keluarin semua ya, <laughs> menggoreng mana nih? Bukan, bukan